Buat mereka itu bahagia di dunia dan juga akhirat. Dan juga buat teman-teman semua yang berusaha ataupun berniaga. Semoga sukses selalu. Ramai pembeli dan senantiasa menjaga juga ya. istilahnya kedekatan kita kepada Allah ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Terutama sodakoh kepada sesama kita dan juga... Bisa dikatakan juga sedekah itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi apa-apapun, kalau kita tak boleh memberi makan semua orang, bagilah satu dua orang. Tapi kalau kita tak boleh memberi makan orang, bagilah hewan-hewan yang kelaparan kita bagi makan itu juga sedekah ya kalau seumpama kita tidak mampu dalam hal demikian ya kan maka bagilah air kepada tumbuhan yang gersang macam tuh guys ya nah itu juga merupakan sedekah kita ya bagi semut makan sikit aja itu juga sedekah ya kan oke okay, guys di sini kita akan merekam sebuah video ngakak Andy Link kita orang naik X50 wow jadi naik ya saya nggak ngerti juga apakah ini Ya mungkin ini kelanjutan daripada video sebelumnya guys Yang kita sudah react Bahwasannya di video sebelumnya itu mereka sudah melihat-lihat seperti itu Dan apakah di sini mereka menikmati Ataupun mereka istilahnya mencoba atau test drive daripada X50 Jom kita tengok videonya guys let's go Oke okay, guys Oh ini naik ya guys ya Oh yang merah tadi ya guys ya Oke okay. You guys What's up Loh Kenapa En Kok HP nya gitu sih Jatuhkah? Jatuh kah Guys Ini kita naik Proton X 50. Wow enak guys Senyap di dalam ya Channel MS Channel guys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 ada nama Apa? orang kayak kita nah, aja guys. Aja ya. Harganya 100 lebih 100 juta. Special guys, kita masih memakai plastik. wow, wow. Keren ring. banget. Masih, masih masih baru. baru guys. Masih, masih, baru. Guys. masih cukup jual gini, ginjal, jual ginjal. Baru Sebentar, 100 juta. 100 juta itu sebentar, 100 juta ringgit ya guys ya. Wide berapa itu ya? Uh, 3 3 M Man ya. Kita beli M. Keren, Kayaknya kan? gitu, kalau Sama uang Indonesia oh, kita bisa naik ke atas sini. Gila sih, so kita akan pergi ke uh, bandar Melaka, kita Aha, bandar Melaka, belaka, uh, bersajarah, bersajarah. Ya. Mantap, mantap. Buat mantap! Ini kita udah sampai. Sulit apa Surah, sulit. Ini sulit-sulit banget sulit Ya banget. ini kita jaga Ada tragedi guys Ini masjid ah, iPhone oh, ya iPhone oh, kena ini. itu guys Waduh oh, Gila kita, kita, sejarah, paling terkenal. Ada tragedi kita Tadi kita mau uh -huh. uh -huh. keluar okay. Oh masjid kampung dulu Oh ada menaranya Tuh Oh ini yang kemarin fikri ke situ. Oke. Oke, kita bikin Oke, oke. kita menyebar gimana? Okay ada jembatan, guys. Oh, ding. Oh, kita bisa. Oh, kita naik kapal aja, yuk. Wow. mana? Serono nih guys, Sastri Serono. Ini guys. desainnya. Oh iya iya iya iya. Oh, wang oh, tuh. Oh, oh, hmm. cantik Dia guys. Ini ada apa ya? Memang tempat Makanan wisata kok di sini. Uh, itu mantap banget pemandangannya jalanan. Amannya siapa? Apa pelik ini? Yang unik ini. Hotel Apa namanya, Bang? Tempatnya ini namanya apa? Hotel samping di ini, ini panggil kampung Hulu Kampung Hulu Kampung Hulu Hulu Kampung Hulu Kampung Hulu Kampung H-U-L-U h u Hulu Nama ah, sungainya apa ni? Nama Nama sungainya Melaka sungai Melaka Ini Melaka lah ini eh, ya Apa, apa, apa, apa Apa, <laughs> apa dia Belum <bilang>? lebaran <laughs> Belum waktunya buka ya bang? Oh malah ini, oh, ya. ini Gak di ya. diizinin loh, Aduh. gimana sih? <laughs> Oke okay, mantap sih. Asli keren banget guys. Wisatanya di sini ya. X50 keren banget. Lo mengagumi apa cuy? Lihat lu, lihat di desain tangganya sih. Desain tangganya aja bukan lukisannya. Enggak maksudnya tangganya bentuknya seperti itu dan di warna-warni. Ah, ah bener benar jadi iya, bagus banget gitu. ini hotel ini ya? asli keren, inden hotel ini mantap sih, first time dan ini berhadapan dengan Sungai Melaka juga. Oh ini sungai Sungai Melaka itu? Ya? Hmm. Iya Sungai Melaka yang ini dulu. Itu. Melaka. Lo kenapa bawa itu nggak tinggal aja? Oke, okay. uh, keren banget. Mantap asli Proton X50 ini. Gila, ini apa ini sih? Tambahan atau gimana ya? Mantap. Gila, gila. Oh, ini Sungai Melakanya guys ya. Kita oh, melihat oh, dari sudut oh, yang berbeda <laughs> nih. Kita dimarahin, Cuk. Kita dimarahin. Mau sinematik. Kamera lon. Sinematik dia. dilempar dong. Oke, guys. Ini sinematik. kekocakan mereka, guys, asli. Oh, oh, gagaknya oh, banyak banget di sini Melaka ini, guys. Ah, ah, ah, asli di sini di belakang. Inilah uh, apa ya Kasih, sumai ya. Melaka yang Sama. dari dulu Suma. itu memang kayak gitu ya guys eh, ya. Kes -kes ini dan Oke, ini Cuma daripada bahwa, gitu, kalau daripada memang. ini guys uh, padu vape. Padu vape oh, perlu okay. coba Ajaan. itu ya perlu coba ya buat perokok vape ngape ngape gitu ya. Gila mewah banget mobilnya. Aku mau ambil apa lagi, Cok? Panjang jalan sana. Gila, awas-awas. Lihat ya, cara pengambilan gambarnya lihat dia. Ya. Ngapain? Keren, keren, keren, Sama keren, keren. Parah. Aduh, sakit Sakspo, pinggang, ya. sakit pinggang. Mantap. Di banyak juga lah, yang duduk-duduk ya, sini ya Nanti kamu lupa ya. lagi ini ya, ya ini, Jadi kita kamu ini kita <laughs> selalu lupa terus Ini baca ini nah, Halo, Ada larangan Masuk vlog ya <laughs> Orang baik-baik guys Melaka Vick <laughs> Boleh interview tuh Vick Mantap Gak kenal tuh gak kenal Kalau ya. kenal bisa ya. ngecek uh, channel Youtube nya juga Nanti kan Fik, boleh interview, interview. <laughs> oh, udah, ya, udah. <laughs> Jatuh lo, Fik. Uh, deket banget. Okay. Oke. Ya kita akan berjalan-jalan di area sini, cuy. Mantap asli. Oh, Suasananya itu kayak balik itu ke zaman-zaman dulu. Jadi oh, bisa enggak. merasakan aura-aura zaman dulu di sini, guys. Uh, oh, di sini ternyata banyak ini. Apa namanya aku lupa ya kayak di itu loh. Di Apa bang? Ipoh. Apa ya yang motar-motar gitu loh namanya lupa guys. cek komen co di bawah guys ya. Okay. Keren banget Oh. Apa gitu. Oh ini orang berniaga Melaka World Heritage City. Wow, Dan keren banget. Keren banget, banget yeah, asli. Keren banget. Itu yang depan tuh bangunan oh, tuh oh, iya. lukisannya keren banget. Dan di sini juga ada Coconut shake, Kampung okay. Hulu. Oke. Uh, di sini ada makan Avenue Kampung Hulu. Wow. Memang banyak sih di ya. si ya. sini untuk makanan ya Kulinernya juga dewa. perdagangan sudah lama sudah tinggal masih ada tapi orang lama kalainan berarti bangunannya original ya, bro? ya masih, masih masih original ini semua ini bangunannya sebab itu grafik grafik sebab ini itu ya. dikekalkan keren keren ini kalau malam colono juga ada lampu lampu malam ya jati, keren sih guys asli keren banget loh kamu udah kesini tuh ini kan sama nih cendol kampung baru. Oh sama yang kita makan tadi? Iya, aku tadi sudah menyoba, menyobain apa nih bahasa Malaysia. Cocktail itu. Aku sudah cobain cendol kok. CCTV. Aduh. CCTV. Kamu lihat tadi di channel MS channel aku sampai berinding jadi berinding. seperti itu. Bisa rekomendasikan lagi rasa apa nih yang harus saya coba selain cendol kok yang ini? Cocktail. Cendol jujur.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 Bukan caruluk ya, kurang ah, kali, coi Iya, kurang kali Caruluk ya. mah bahasa Sunda, ato komaha, eta Seru, guys, seru Kacanya ah, udah kota ya, ya. aku mungkin menghidup di zaman dulu Bang, bang, bang, bang, bang Ini udah, Kak lainnya... Kakaknya kok baik-baik ya. ya? Ya baik Nah, harus, harus dong, dong. Iya, mantap Bentar. Bentar, ah gitu Ini subrek Eh, Udah, udah Tuh Wah wow. Semua Dimana mana udah udah udah berapa banyak yang kedai viral sudah kamu pergi? Oh. Ya kamu doang. E <tuk> bang Re, <Rih, tuk> Bang Re. <tuk> <kamu dulu aja. tuk> aku punya kuncian yang <laughs> <bener -bener. laughs> <laughs> ada di sini kalau masih aku publis ya. habis-habis semua baiklah ya, terima kasih ya okay. terima kasih banyak oke okay. Cendol ya. okay. Kampung juga Hulu, juga tadi kita udah makan oh. cuma di sana ya, tapi, tapi sama kan? sama masalah kita bisa drive terus saja. sebab tadi uh, saya iya. ngobrol iya. iya. sama abang siapa yang punya cendol siapa? iya pemilik sih pemilik aja yang rambutnya panjang, pakai topi kan? Ah gelap. Kita ngobrol lama. Okay. Oh, oh, yang punya pesantren? Itu apa? yang, yang punya cendol ya? Itu kita kenal, okay. teman kita yang kenal. Yaudah, ya udah okay. ya, bye bye. Oke. Okay. Komen-komen di situ, komen-komen di sini. Damn proton. Oke kemana Makanan lagi bayang. nih guys? Wow cantik. Cahaya dapat sih. Coba silat jalannya. Wah. Wow. <laughs> kita kita serasa di Cina ya. <laughs> fang fang kayak gue uh, kayak tiungkuk. Wow mantap. Iya bangunannya keren banget guys asli jaman-jaman dulu banget. Ini kayaknya dikekalkan dari dulu ya. Wow, keren Kita banget Melaka hari ya. hari di Melaka nih, guys. Keren. Oh, di sana ada gereja tuh Wah. Oh, ada gereja. Ah, pas ya. banget. Live Wah, iya kacamatanya. Ayo, mah. Sini, <hari> sini, <Itu> sini, sini, sini. Lai, lai, lai, lai, lai. Nih. Ini mata Thailand. <todohle> syuk syuk syuk syuk syuk. Edit <laughs> keren. Nah itu wow. naik situ, guys, nah naik krusnya di situ. Di sana ujung sana ya. Ini bulatan keren banget. Dan masih ada beca. Itu adalah bangunan merah di sana ya. Keren guys, asli nah, keren ini banget. Nol kilometer ya. Nol kilometer 0 ke... nol angka. Titik 0 itu titik 0 -nya pusatnya Melaka dulu di sini ya. Tengah itu ya. kayak Jogja wow. kan ada titik. Iya titik nol. Titik nol itu apa? Ya ini. Malaka ya, itu di situ gitu. mapnya itu di situ, tengah-tengah Malaka. Iya. Itu 0 mile Malaka. Lu Lo mau lompat atau gimana? Kita <laughs> bodil <laughs> <Dilo, laughs> <Dilo. laughs> Masih acting aja deh Aduh. Andi terbaik memang. Andi loh. Asli lucu banget tuh apa naik becak lo? kira-kira kuat gak becaknya? gak bisa becaknya kuat gak? gue udah terbiasa naik Iya kuat apa enggak? kuat lah bawa lo segede gaban ini vik, lo kemana? itu ada truk terlama itu kereta bomba lama? kereta bomba lama, vik Oh, kereta bomba. Oh, okay, this is okay. first. All right, all right. <laughs> Makanya dari atas sana ke turun ke sini. Sekarang nggak mau cantik ya? Iya, yang itu kan bang, itu kan gereja di atas sih, gereja lama kan. Kagum <laughs> lagi <laughs> ya. <laughs> oke, kita jalan-jalan okay. di Melaka cuy, mantap ya mantap, keren so, banget impression lu Melaka gimana? saya di Melaka ini, untuk sekitaran sini nama saya berganti dulu <laughs> Andy Dan, cuy bukan Andy TK, tapi lebih ke uh, Andy, Andy oh, Ling Andy Ling Ling Lung atau <laughs> gimana? nanti Lung Lung Aduh. di sini, nggak bisa pulang lo sebab uh, banyak yang cakap saya tak mirip Andi Lau, jadi Andi Ling Andi Ling, oke oke nggak okay, jadi okay. Lau, Ling aja ya mantap banget Linglong aja <laughs> lingkungan ya <laughs> <laughs> Ya, aduh, aduh, dan si Fikri tetap seperti biasa. Dia kontennya banyak sekali, guys. Kontennya ya, benar-benar sebab memang laka. Setiap Melakailah sudut sejarah, ya. banyak bangunan-bangunan lama yang harus kita explore lagi, guys. Bener, so, bener. jangan lupa subscribe. Uh, kita akan round seluruh bandara yang mantap, mantap asli keren banget. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi keseruan mereka di Melaka guys Mulai dari naik Proton ya X50 Dan juga istilahnya NDTK berubah menama menjadi ND Link Dan kegiatan mereka di sana, Masya Allah sangat-sangat padat sekali Dan kita boleh melihat juga istilahnya mereka itu jalan-jalan dan mereka menikmati banget dan... Impression daripada mereka. Kalau kita lihat, bahwasanya mereka senang di sana, ya kan? Bahagia di sana, seronok di sana. Sebab apa? Orang-orangnya juga baik-baik di sana, guys. Sambutan daripada orang-orangnya juga bagus seperti itu, dan itu yang membuat istilahnya mereka tuh kayak... Kurang aja terus di Malaysia seperti itu. Mungkin tahun depan akan berangkat lagi, dan lagi seperti itu. Pasti ketagihan, pasti istilahnya kayak rindu seperti itu. Orang yang pernah merasakan suatu kenikmatan di suatu tempat, maka dia akan merindukan hal itu seperti itu, guys. Ya, oke, mungkin itu saja video kali ini, guys. Semoga saya juga bisa menikmati, ya. Nanti bisa ke Malaysia juga bersama keluarga, dan ya, bisa jalan-jalan juga di sana. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, terima kasih. Terima kasih sudah tengok video ini Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh